Apabila kita berzikir, berzikir nih merasakan suatu getaran. Jangan merasa senang dulu, getaran itu namanya hijab cahaya. Bisa nangis waktu talkin kemarin, banyak yang nangis ya jangan senang dulu nanti dalam tangis itu ada syaitan yang dulu bertahun-tahun bisa nangis dia sudah tahu pengalaman kita di dalam kolbu makanya zikir tadi ada zikir lisan ada zikir kolbu ada zikir nafas semuanya harus diisi kalau enggak syaitan masuk apa kata syaitan waduh kamu ini suci sekali hatinya zikir kok bisa nangis sangat benih sallallahu alaihi amma ba'du allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi amin rabbal alamin Gimana kabar Bapak Ibu? Dingin, panas, yang panas hatinya ya. <tuh> Alhamdulillah, ini purnama di atas. Semoga hati kita juga terang, seperti terangnya purnama. Amin. Walaupun terang, terangnya purnama bukan karena dia terang sendiri tapi ada pelita yang meneranginya. Tapi jika ada yang menghalanginya, apakah rembulan masih terang sediakala Tentu tidak. Itulah yang disebut hijab. Maka insya Allah malam ini, tema kita pulang kepada Allah, kita akan mengambil tema hijab-hijab yang menghalangi kita pulang. Insya Insyaallah. Mari sama sama kita istighfar ya. Coba duduk yang tenang, yang santai, relax, ikutin ya. Apapun posisinya cari yang nyaman saja. Gak mesti bersimpu, bisa terserah yang nyaman ya. Mari kita baca syahadat. Ashhadu walaa ilaha illallah. Ya sama-sama. Ashhadu walaa ilaha illallah. Ya Allah. Terima syahadat kami. Terima persaksian kami. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Ikuti. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Wahai. Ayahanda ruhani kami. Abu al-arwah. Sayyidina Rasulillah. Sayyidina Rasulullah. Terimalah kami menjadi umatmu. Terimalah kami menjadi pengikutmu. Terimalah kami dalam daftar syafaatmu. Kita baca haikal ma'rifnya. Ahadzatullah <Sessizia> Ayo sama-sama. Ahadzatullah <Sessizia> Ahmad ruhullah محمد حبيب الله المهدي خليفة الله وجعلنا يا ربنا من أهل الله jadikan kami ya Allah min ahli bagian dari ahlu Allah al-fatihah amin subhanallah dari syaitan Bismillah Rabbal al Rahman al Rahmanikum ya kanamul janasin suratul lidina lahum wa al-ma'budu alaihim waladzallin Astaghfirullah, ya sama-sama. Astaghfirullah, -sama. ya Allah ampuni dosa pandangan mata kami. Astaghfirullah, ya Allah ampuni pandangan kami yang salah memandang. Memandang kepada yang haram. Bahkan memandang tidak dengan memandang ada afal perbuatanmu. Memandang kosong kepada segala sesuatu. Astaghfirullah. Ya Allah ampuni dosa pendengaran telinga kami. Dosa lisan kami. Dosa tangan dan kaki kami. Dosa perut dan kemaluan kami. Dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya yes, sekali lagi. Astaghfirullah. Etikatkan nama Allah membersihkan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar tambah mantap dibayangkan seperti itu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Masuk ke dalam kalbu. Buang akui kepada Allah. Di dalam kolbu ada dosa sombong. Dosa lalai mengingatnya. Dosa iri dengki kepada makhluknya. Coba istighfarkan kolbunya. Astaghfirullah. Ya Allah ampuni dosa kolbu kami. Dosa hati kami. Dosa iri dengki kami. Dosa sombong kami. Dosa yang kami sadari. Dosa yang kami tidak sadari. Dosa orang tua kami. Dosa ayah ibu kami. Dosa guru-guru kami. Dosa para pemimpin kami. Ulama kami. Guru-guru kami. Keluarga kami. Semua yang hadir malam ini. Ampunkan kami semua ya Allah. lana ya ya ghafur. al Alhamdulillah. Ya Surah At-Tariqinna Amin. Allahumma Sulatul Baik ya zikirnya kalau ahwalnya turun nanti ada ahwalnya nanti saya kasih zikir nafas di akhir ya Insya Allah zikir tahan nafas nanti di akhir pas sudah mulai dingin dingin nanti pas dikasih nanti ya Insya Allah doa aja supaya Allah izinkan ya yang tadi itu cuma conditioning supaya kolbu kita tidak terganggu main lain. Nah, makanya tidak banyak-banyak. Ya. <tuh> Yang membuat seorang hamba ketika Allah panggil Ya ayatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki Jadi kita diundang. Itu ayatnya. Ini belum aktif ya? Oke, okay, siap. Ada ayatnya begini. Irji. I. Ini anggap saja bahasa Arabnya benar ya. Irji ila rabbiki. Irji itu artinya pulanglah. Jadi kita dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang sudah tenang, pulanglah. Judulnya kita apa nih? Jalan menuju, pulang. Jadi udah pas judulnya nih paman ini. Dapat inspirasi dari mana nih? Dari ayat ini. Ini satu-satunya ayat yang menyuruh kita pulang. Kemana pulangnya? Ila Robbik. Ya. Wah baru kenalan nama ininya, <laughs> oke okay, Robbik. Jadi disuruh pulang itu kepada Rob. Nah, disinilah kemudian ada penghalang antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Penghalang ini itu disebut dengan hijab. Nah, ini akan kita bahas. Hijab ya, yang paling sering menyebutkan hadis mengenai hijab itu al Imam al Arif Billah al Kutub Fizamanihi Abu Hamid al Ghazali. Abu Hamid al Ghazali. Beliau wafat tahun 505 ratus Sekarang tahun berapa? Hijriyahnya? 14, 4, 3. Di dalam Kitab Beliau, Ihya Ulumuddin, dan Kitab Miskatul Anwar, begitu juga kitab-kitab yang lain, ada Arisala Ar al Dunia itu menyinggung masalah ini. Udah berapa tahun ini? Ha? Udah berapa tahun ini? Jadi, beliau sudah pernah membuka ilmu ini. Maka, saya bukan orang yang pertama yang membukanya. Maka jika ada ulama menyangsikan saya buka ilmu ini, berarti mereka kurang update aja sama kitab-kitabnya, ya. Atau memang tidak faham sama sekali. Wallahu alam kita husnuzon saja. Barangkali memang materi ini punya nyampe, karena ini nggak bisa dengan baca kitab sendiri, mesti ditalakikan dari gurunya. Walaupun saya ini baca kitab ribuan, kalau nggak talakkan, nggak ngerti ilmu ini. Ibn Arabi nulis juga. Beliau wafat tahun 638. 638. Judul kitabnya bahasa Arabnya ini Al-Hujub. Hijab-hijab. Emang ada hijab? Saya lihat ada nggak di situ maksiat? nggak ada. Ternyata hijab yang dimaksud Imam Imam kita ini Bukan hanya hijab keburukan, tapi cahaya itu, amal itu, ilmu itu dapat jadi hijab. Dan ini tidak semuanya negatif, ya. Maka hijab dibagi dua, ya. Yang pertama hijab cahaya, yang kedua hijab kegelapan. Ini Kalau menuju Allah, yang paling berat itu justru hijab cahaya. Kalau hijab kegelapan, orang udah tahu maksiat, kejahilan. Ini sini nih, orang udah tahu semua. Dan apa yang yang sangat menarik di sini, di dalam riwayat itu, riwayat ini secara ilmu roha, ilmu riwayat, ilmu hadis tidak dianggap sahih oleh kebanyakan ulama, tapi Imam Ali Rocky memperkenankannya imam imam-imam yang lain mengatakan maknanya sahih ya, dan itu ditemukan dalam kitab Al-Asma' wa Sifat Abu Mansur At-Tamimi ya, Abu Mansur At-Tamimi dia mengatakan lillahi seba'ina alfa hijabit kira-kira begitu kalau di, di, di, disampaikan Allah memiliki 70 ribu hijab jadi hijab ini berapa nih Hijab Cahaya 70.000. Ini 70.000 nih. Hijab kegelapan 70 70.000. Banyak apa dikit tuh? 70.000, Pak. Ini gimana cara njeritainnya, ya? Dan di dalam 70.000 itu ada lagi hijab 70.000. Jadi satu hijab diurai jadi 70.000 lagi. Jadi tujuh ribu kali, tujuh ribu. Ini kita kalau mikirin gini jadi putus asa, ya. Waduh, kata pasukan arwah tadi mana panglimanya tadi Pak Bandi ya. Saya bilang Pak Bandi, nama Antum itu tahu nggak nama apa? Bandi itu bahasa Persia artinya cahaya, ya. Artinya apa? Cahaya itu hijab itu. Beliau meriwayatkan bahwa dulu Abah Guru Sukumbul bilang kalau Al Kutub atau Al Ghaz dia melewati sejuta makomat. Saya tambahin dalam sejuta ada sejuta. Dalam satu makom itu ada lagi makom-makom-makom banyak. Hijab itu nikmat, tapi juga ujian. Nah, ini kita urai kok, bisa ya hijab itu nikmat. Kita ambil dulu nih hijab cahaya sebelah sini. Itu hijab. Hijab gelap. Islamnya cahaya. Apalagi nih. Pernah nyantri. Berarti punya ilmu. Ilmu itu hijab. Hijab cahaya. Kapan dia menjadi hijab kegelapan? Kalau saya merasa berilmu. Nah, ini yang terjadi, banyak pada ulama, makanya ulama itu jika mereka sedang tergelincir, efeknya dahsyat. Karena kalau ulama tergelincir, dia buat dalil, dia akan menggunakan dalil untuk membenarkan kekeliruannya. Itu hijabnya sudah tambah lapis-lapis. Di dalam itu ada 70.000 kegelapan, kira-kira begitu. Jika dia tidak ada mursid, murabi, wali yang menyelamatkan dia, dia gak akan selamat. Inilah yang dialami oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Hijab ilmu. Orang di zaman itu gak ada yang lebih alim dari beliau lah. Apa yang beliau pelajari, yang beliau katakan, yang menjelaskan, itu jadi ilmu yang mustakil, yang sangat pakar beliaunya. Tapi di situ Imam Ghazali merasa kesepian, ngomongin Allah tapi tidak merasakan Allah, ya, bicarain Nabi Muhammad tapi kok nggak bisa nangis, nggak bisa rindu, istighfar menjelaskan makna istighfar dahsyat, tapi membuat kalbu kita tersentuh dengan istighfar dia nggak bisa, maka Imam Al Ghazali kemudian mengalami kesepian yang luar biasa, sehingga dia tidak bisa berbicara hampir sebulan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa 15 hari. Itu Imam Ghazali. Karena hijab tadi dia menyadari, kok ada hijab dalam diriku? Nah, imam Ghazali, nggak selamat sampai ketemu seorang imam namanya Abu Ali Al-Farmadi. Atau Farmadi. di Indonesia ada orang namanya Permadi ya. tapi dia ini ya bukan ahli tarekat, sepertinya ahli kebatinan barangkali dulu ayahnya seorang yang pernah terinspirasi oleh tokoh ini Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir zikir khafi, baca nama Allah di dalam kolbu masukkan ke dalam kolbu inilah yang saya telginkan beberapa bulan yang lalu tahun bulan apa tuh paman? masih ingat gak? enam bulan ya? zikir Abu Alil ini yang saya kan. dan itu nggak pernah saya Talkin secara terbuka kecuali di sekitar sini kiramnya eh. bagaimana? kiram apa namanya itu? kiram park? nggak tahu juga kok bisa di sini? <laughs> ya Dulu kita sembunyiin, sembunyiin, sembunyiin. Ya. Saya menyembunyikan ijazah izin dari guru saya. Itu udah lama sekali. Ya, ya lumayan lama lah kita bersembunyi dengan penampilan ngajar hadis, gitu, ngajar akidah, debat sama Wahabi. Gitu. <guruh> ya, padahal tuh nggak, nggak, saya banget itu ya. Udah, nggak, udah nggak seneng. Maka sekarang sudahlah kita yang ini aja lah yang kita dalami. Ya. Abu Halil Al Farhadi mengajarkan zikir Allah Allah di kalbunya Imam Al-Ghazali. Atas dasar itulah Imam Ghazali kemudian nulis di kitab Ihya, di kitab Kimia Usada, di banyak kitab bahwa menyebut nama Allah itu itu salah satu yang bisa membuka hijab. Tapi ingat ketika dibuka hijabnya Nama Allah sendiri itu ada hijabnya. gitu. Per huruf itu ada hijabnya, bayangkan. Nah ini ilmunya Abah Guru dulu nih, satu huruf itu diurai oleh beliau. Satu huruf itu ada hijabnya Pak. Alif itu ada hijabnya. Makanya aneh jika ada seorang ilmuwan atau kiai mengatakan huruf itu tidak ada makna. Sampai dia terangkai, berarti dia mengerti hakikatul huruf. Alif, lam, mim. Itu ada maknanya, maka jadi satu ayat. Alif, lam, roh, ya. Apalagi Alif, lam. Apalagi lagi? Alif, lam. Mim, sod. Ada ha, mim. Kaf, ha, ya, Ain sod. Itu ada maknanya semua. Sayyidina Ali, kalau doa, doanya pakai kaf. Ha ya apa yang diminta jadi Sayyidina Ali dan riwayatnya sahih diriwayatkan oleh uh, Ad-Darimi As-Shaghir uh, as ya Ad-Darimi yang yang yang akidahnya agak kurang oke okay, tapi dia meriwayatkan ini kaf ya itu kaf itu ada ada maknanya sudah Ya. Ini kaf sudah ada maknanya. Ha udah ada maknanya ya. Oh. Dan jika ada habaib yang menentang tentang ilmu huruf, berarti dia sedang menentang datuknya. Sahib Ratib, Ratibul Haddad, siapa namanya? Al Habib? Ah, ha, Al Habib Abdullah Al Haddad. Ini ilmunya kutubnya para habaib dalam kitab Tasbitul Fuad ya, apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad huruf-huruf ini disebut dengan huruf Nuraniyah huruf-huruf Nuraniyah makanya ribat itu kita kasih nama Nuraniyah, na itu bacanya Nuraniyah huruf-huruf cahaya dan dulu para sadah Ba'lawiyah ba kan kata Datuk kelampaian kan juga masih zuriat, masih sayid. Al-Aidrus. Ya. Itu kalau mereka zikir, kadang-kadang pakai satu huruf itu, alif, alif, alif, alif. Bidah gak tuh? Bidah gak tuh zikir begitu? coba sebelum sampai ke sana. Zikir paling afdol apa? Hadisnya gimana? Afdolul zikri, La ilaha, zikir yang paling tinggi. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Nih, ini zikir paling afdal, benar? Coba, huruf-huruf situ ada berapa? Coba dihitung. La, Satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar. Ini dalam satu mazhab. enggak dihitung tasdidnya. Tanpa ada huruf alif, jadi tidak lah ilah Jadi nggak nggak jadi, coba buang satu huruf kita buang nih ya satu huruf lah aja ini kita buang jadi nggak nggak jadi dia kita hapus ini ya bacanya apa <muluh> a <waren> illallah <directement> <muluh <Anime>. <muluh__> <muluh <Sergio> <Christmas> jadi pertanyaan jadinya apakah ada Tuhan selain Allah Atau alifnya kita panjangin. lamnya kita panjangin. Alifnya kita hapus. Hmm, jadi begini. La. Maka bacalah La ilaha illallah. Di saat kita masih sadar, mesti sesuai dengan makharijul hurufnya. La ilaha illallah. Beda kalau sudah jazbah. Sudah ekstase. Itu bunyinya apa aja boleh. Ya, tapi kalau belum masih dikembalikan kepada hurufnya La ilaha illallah. Kalau lama-lama tambah kenceng tuh boleh. Setelah datang halnya, kalau belum datang halnya nggak boleh. Jadi satu huruf itu penting. Inti dari La ilaha illallah di mana? Apa lain kursi? Coba ed kursi depannya apa? Allahu Allahul Ilaha Illa Nah coba lihat ngantuk nggak? Hmm? Kalau ngantuk kita bubar deh. Coba dengar Allahu la ilaha illahu. Kalau yang biasa kita zikirkan apa? La ilaha illallah. Kita zikir, biasa zikir begitu. Dalam bahasa Arab lafaz yang ini ya, lafaz illallah. Ini disebut isbat. Apa arti isbat? Nggak ada namanya isbat kan? Aman. Isbat itu artinya menancapkan, menetapkan dalam kolbu. Kalau bagi orang belajar talqin, dihentakkan di dalam kolbu. Itu diisbatkan. Maka kita kalau waktu talqin, masih ingat nggak? La ilaha. Ini rahasia. Jadi Allah itu memilihkan ilah Coba baca il. Il. Mohentak ke bawah nggak enggak? Illallah. Jadi ketika il itu kita sudah jam ke dalam dada ini. Illallah. Illallah. Itu namanya isbat. Ya. Isbat ya. Itu namanya. Isbat itu ditetapkan, ditancapkan dalam kalbu. Biji apa yang ditancapkan? Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sering-sering banyak-banyak kolbu kita luas. tenang aja. Kolbu itu ranahnya, tanahnya, ruangnya lebih luas daripada kiram. Lebih luas ini mah, nggak ada apa-apanya ini. Lebih luas dari langit dan bumi. Maka dalam hadis kursi yang maknanya disepakati oleh ahlullah para wali-wali Allah mawasi'ani ardi walasamai tidaklah dapat menerima pandanganku tajalliku langit dan bumi inna wasi'ani kolbi abdil mu'min yang mampu menerima cuma kolbu hambaku yang percaya yang mengisbatkan jadi iman itu isbat di kolbu Jadi syarat orang talkin'nya sukses, dia harus percaya dulu sama gurunya bahwa gurunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak, enggak masuk kalimah ke dalam kolbunya, nah ini isbat namanya. Suatu kali, Imam Abu Bakar Ash-Shibli, murid daripada Al-Junaid, kawan daripada Al-Hallaj. Tapi sebenarnya, Shibli ini juga belajar kepada Al-Hallaj. Kata Imam Shibli, dia dia lagi sekarat, "Jika aku mati, jangan talkinkan kepadaku kecuali nama Allah, Allah, Allah." Bertanyalah murid-muridnya, ashabnya, sahib-sahibnya, kawan-kawannya, "Wahai Tuan Guru, bukankah Nabi mengajak katakan, 'Lakinu ma'utakum la ilaha illallah'?" Ajarkan orang yang sakarat, orang yang mati atau yang telah mati. La ilaha illallah. Kok engkau menyuruh Allah Allah? Kata beliau. La ilaha Allah itu memainan saya. Saya sudah bersama dia. Ana ma'ahu, saya sudah bersamanya. Udah jangan diganggu. Cukup Allah Allah. Ya. Maka dia cuma zikir Allah. Allah. Jadi inti dari la ilaha illallah apa? Lafaz, Allah. Namun baca Allah itu kalau tidak ditalkinkan, tidak ada tekniknya, gak ada rasa juga. Gak ada rasa juga, karena hurufnya itu. Ada rahasia, ada cahaya di situ. Satu huruf itu. Ada rahasia di situ. Nanti kita buka. Coba lihat. Allah di ayat kursi dan ayat kedua Ali Imran, Allahnya taruh depan Allahu la sekarangnya, nama Allah diganti dengan huwa ya, ini kita benerin dikit deh hu hu itu, huwau dalam bahasa Arab itu cuma za'idah Asalnya cuma begini. Atau begini aja. silahkan cari kalau yang yang pakar bahasa Arab silakan dicek. Apa fungsi wow di situ? Jadi asalnya cuma hu. Nah, hu itu kembali kepada lafaz Allah. Jadi dia balik lagi sini. Apa arti hu? Apa mana hu? Kalau terjemahan biasa apa? Bahasa Inggris, he. Cocok logi gitu? Who, he. Cocok apa cocok logi? Tahu udah jawab sendiri deh ya. Who, he. Who, ya Tapi dari dulu kita bacanya who. Salah satu dan kami yang kami dapat dari kecil itu tiga ayat terakhir surah Al-Hashar. Benar? Suka nggak baca itu? Itu orang kalau baca itu pagi dan sore 70.000 ribu malaikat membersamai dia. Malaikat apa? Malaikat khadamnya hu. Tuh nggak tanggung-tanggung lah. Khadamnya hu. Itu malaikat malaikat ulwiin, malaikat tinggi. Bukan malaikat sufliyin. Bukan malaikat bumi, malaikat langit langsung. Bahkan di atasnya langit langsung karena hu. Lalu apa gerangan yang ada pada lafaz hu? Yang merupakan inti dari kalimat Allah. Ya? Jadi orang baca nama Allah, baca hu, itu sama. Allahu, maka ada zikir hu Allah, ada Allahu, benar ya. udah Ada yang jelasin ini gak sebelumnya? Paman, belum ya? Tapi saya rasa Abah Guru dulu sudah sering jelasin ini. Ya, kita mengulang lagi apa yang mungkin terpendam yang sudah lama, karena beliau sudah lama secara jasadi meninggalkan kita. Tapi insya Allah secara spirit, secara rohani beliau tidak akan meninggalkan. Wali-wali itu, jika dia wafat, dia lebih cepat memberikan madat kepada muridnya. Dengan izin Allah, daripada dia lagi hidup, lagi hidupnya punya anak, istri, punya kerjaan, punya bala, punya urusan, punya wirid yang harus dia kerjain. Tapi kalau dia sudah wafat, itu al yang Allah berikan kepada mereka, dijamin dengan lafaz, 'Ah yaun rabbihim. mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini hubungannya. Jadi hu itu adalah inti daripada lafaz Allah. Jadi kalau diringkas, la ilaha illallah, intinya ada pada lafaz Allah. Lafaz Allah intinya ada pada lafaz hu. Atas dasar itulah kenapa zikir la ilaha illallah, zikir paling afdal. Karena ada satu huruf ini, hu itu. Coba ambil nafas, buang itu bunyi enggak? Kalau pakai hidung, buang. Kalau dibunyiin, dikasih huruf itu. Itu bunyinya apa? <tuh> Kalau dikasih huruf, apa alif, atau ba, atau ta, atau ha? <tuh> itu apa? Kira-kira <tuh> yang pas apa, ha? maka hu itu salah satu zikir nafasnya manusia. ya. Jadi jika kita buat apa yang disebut oleh para ulama, al-ismul-a'zam, nama Allah yang agung, semua nama Allah yang agung itu terkumpul dalam nama Allah. Nama Allah itu, kalau orang lagi Udah sakaratul maut, bisa baca nama Allah. nggak bisa dia. Maka kita dengar nafasnya. Dia baca apa? Uh, uh, uh. Di dalam ahli ilmu zikir, ini dibunyikan. Itu dibunyikan. Maka percaya atau tidak, membaca hu, itu sama dengan baca la ilaha illallah. Tapi bukan pahalanya, maknanya karena "hu" itu adalah inti atau ujung daripada lafaz "la ilaha illallah". Kalau orang nyampe di ujung, sampai dia balik gitu, itu jawaban Imam Ashibli. Jawaban Imam Ashibli, namun kita berdoa kalau kita wafat, semoga dengan kalimat yang sempurna, "la ilaha". Illallah, habis itu mau pakai Allahu hu bebas ya. Yang penting ada syariatnya dulu. Nah, maka kita bagilah. La ilaha illallah ini zikir lisan. Ya. Ini lisan. Allah itu qalbu. Hu itu zikir apa? Mau dikasih nama? Ini zikir Nafas zikir, nafas coba bacalah ilah Allah. Kalau masuk WC makruh enggak makruh benar. Kalau lagi sholat, kita baca apa masuknya "Allahu Akbar". Kenapa? Apakah "Allahu Akbar" padahal "Afdaluh Zikrillah Ilaha ilallah. Maka ini untungnya kalau orang tahu nafasnya. Maka dia bisa berzikir dengan nafasnya. Ya. Jadi kita kita ini bisa bisa berzikir tanpa menyebut itulah zikir hu. Ya. Ya. Oleh al Kutub As-Shahir Sheikh Muhammad bin Abdul Karim sama beliau mengajarkan zikir hu itu dengan tahan nafas. Diambil, lidahnya dikunci, lalu kolbunya baca hu. Allah. Gitu. Apakah itu bid'ah? Enggak. Bid'ah dari mana? Kul huwallahu ahad adalah lafaz huwallah enggak? Coba lihat. Kul huwallahu ahad katakan hai muhammad huwallahu ahad ini bisa dibagi satu ini zikir sendiri ini sendiri ahad sendiri ya ini sudah udah tiga zikir udah ini digabung udah jadi empat digabung lagi huwallahu ahad udah jadi lima udah lima-lima macam zikir sudah jadi bagi ahli zikir, ahli rohani, lafaz begini itu emas semua. Diperetelin satu-satu juga bermakna. Saya punya seorang guru zikirnya hu, hu, itu aja, hu naik, hu turun, hu naik. Saya ketemu seseorang yang yang dia terkenal di dunia keartisan, ya, yang suka memberikan hiburan bagi kita, saya nggak usah sebut, itu zikirnya huwallah tadi udah lima ya itu dibalik Allahu udah enam hu ahad udah tujuh Tuh. banyak zikir itu bisa jadi oleh ahli ilmu zikir nggak ada di Quran itu yang dibuang satu huruf itu bermakna satu huruf bermakna dan satu huruf itu cahayanya masya Allah di antara huruf-huruf itu, yang paling tinggi adalah huruf-huruf yang disebut dalam huruf muqatta'ah. Alif Mim Alif lamra, itu paling tinggi itu. Oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad disebut dengan Al-Huruf an Nuraniyah Huruf-huruf cahaya. Huruf-huruf cahaya. Dan disebutkan oleh beliau, dulu para sahabat Nabi, kalau kalau mereka dagang, Abdurrahman bin Auf itu seorang kontraktor, juga seorang bisnis. Kalau bawa barang antar antar negara, dia tulislah semua huruf-huruf mekota'ah. Alif lamim, alif lamroh, alif lamim, semua ditulis, lalu dia berdoa. Ya Allah, berkah huruf-huruf cahaya ini, maka jagalah barang-barang kami. Dan itu nggak ada barangnya yang terganggu, yang dirusak satu pun, nggak ada perompak satu pun. Apakah Al Habib Abdullah Al-Haddad ngaco, halu? Kan nggak. Itu hakiki. Itu hakiki semua. Ya. Nah, kembali ke hijab. Ya. Apabila kita berzikir.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 di dalam kolbu makanya zikir tadi ada zikir lisan ada zikir kolbu ada zikir nafas semuanya harus diisi kalau enggak setan masuk apa kata setan waduh kamu ini suci sekali hatinya zikir kok bisa nangis ya kolbumu sangat bening pernah ngerasa gitu enggak? Terus pura-pura ngambil ini. Ini. Nah, biar kedengaran sama orang, biar kedengaran sama orang samping. Wah. Samping saya orangnya nangis nih. Hatinya tersentuh nih. Di hati, hati. Itu cahaya, tapi dalam cahaya itu ada hijab. Apa yang terasa saat itu? Merasa diri suci itu namanya ujub. Maka Imam Ibnu Barok, saya pernah membahas ini di luar, mengatakan ada satu riwayat. Kata beliau, nangis itu ada sembilan macam, ada sembilan macam tangisan. Semuanya ria kecuali satu: tangis apa itu? Tangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nikah, nangis. Orang cerai, nangis. Lahir anak, nangis. Mati bapaknya, nangis. Itu nangis biasa aja. Mohasabah, bisa nangis. Kejepit kakinya, nangis. Apalagi, putus cinta, nangis. Cintanya diterima, nangis. Banyak tangisan. Kata sembilan itu bukan menunjukkan batasan, menunjukkan banyak. Tangisan itu banyak. Tapi cuma satu tangis yang... Diterima Allah itu tangis karena takut kepada Allah. Nah, takut ini bisa didapat dengan menyebut namanya, mengenalnya. Nah, ada orang kayak kita-kita ini mungkin yang hadir, ini hatinya suci-suci lah ya, insya Allah ya. Amin. Seneng aja dibilang suci. <guruh> ya Ada orang dari kecil seakan-akan gak pernah maksiat Zikir. Tapi gak pernah bisa nangis. Maka disitulah perlu ada hijab yang kedua. Ke gelapan. Ini kan cahaya. Taat dari kecil. Ilmu, nyantri, ikut majelis zikir. Ada orang gak bisa tersentuh. Dia sudah taat, tapi dia bingung. Kok sholatku gak ada rasa ya? Kok zikir ikut pengajian tapi kok masih masih gelisah? Orang-orang seperti ini ketika melihat pas zikir, pas talqin, dilihat samping kok nangis, depannya nangis, kirinya nangis. Kok dia enggak nangis? Di situ dia merasa sesuatu, apa yang salah dalam diriku? Berdoalah dia ya Allah, kenapa hatiku keras sekali? Besok Allah jawab doanya. Allah takdirkan dia diuji dengan hijab kegelapan kalau orang taat sekarang dia maksiat wah keenakan maksiat tapi selesai maksiat setan pergi setan ngetawain dia dia kemudian sadar ya allah saya barusan maksiat dia segera pulang dia ambil sajadah dia mandi mandi tobat dan di kemudian sholat tobat Baru saja takbir, matanya langsung meleleh. Tuh, dalam kegelapan ada cahaya. Sebagaimana dalam cahaya ada kegelapan. Maka gak boleh putus asa kalau maksiat. Sebagaimana gak boleh gr sok suci kalau taat. Itu maknanya. Ini yang berkali-kali dikalamkan Imam Noto'ilah Sekandari ya. Maksiatun aurasat orang-orang yang maksiat lalu menghasilkan rasa hina, one kisah orangnya hatinya kayaknya remuk. Itu kadang-kadang lebih baik. Ini bukan nyuruh maksiat lo ya. Ini saya nggak nyuruh maksiat lo besok. Lebih baik kadang daripada taat tapi membuat istiqbarah orang sombong. Terbayang tadi kalimat begini, hijab. Dalam hijab ini, dalam hijab cahaya itu ada hijab yang lain, ada hijab lain berlapis terus. Beginilah terus. Enggak, enggak, enggak ada habisnya. Jadi dalam cahaya itu ada gelap, dalam gelap itu ada cahaya. Selalu Coba rasakan solat subuh besok pagi, pulang, tetangga kita enggak solat subuh. Dalam hati ngomong apa? Hmm, munafik. Nabi ngomong solat yang paling berat itu bagi orang munafik. Solat Isya' dan subuh sepertinya dia munafik. Antum solat, tapi solat yang bercahaya itu di dalamnya ternyata ada. Kegelapan, maka hati-hati ya. Karomah, oh, karomah itu gelapnya lebih dahsyat daripada taat biasa. Maka saya sering dengar orang ngomong, "Gak ada orang lebih sakti daripada saya." Itu saya sering dengar orang begitu, berarti dia tertipu sama karomahnya. Dia lupa karomah itu sendiri bahasa Arab, itu artinya kemurahan Allah. Allah pemurah kepadanya, diberilah dia karamah. Kalau Allah nggak pemurah, nggak dikasih. Dia lupa dengan itu. Maka suatu kali ada seorang murid dahulu, dapat ijazah dari gurunya, kamu solawat nih, ntar ketemu Nabi. Solawatlah dia bertahun-tahun, nggak ketemu Nabi. Sampai dia kemudian hampir syak. Tapi dia ingat-ingat wajah gurunya, ah jadi syak. Dia sholawat, lagi sholawat, lagi sholawat, lagi. Ribuan udah ngapain hitungan dia, jadi, ngitungnya cuma sampai seribu. Kalau udah seribu dia nggak ngitung. Ketika suatu hari-hari Jumat, mau berangkat Jumatan, si murid ini mau sholat duha tertidur. Mau wiridan mau seribu, salawat seribuan, tertidur. Di dalam tidurnya dia bertemu Rasulullah SAW. Bangun tidur, nih cerita pendeknya. Dia bingung, lah, saya salawat selama ini, kok Nabi gak ketemu-ketemu? Giliran tertidur kok Nabi ketemu? Gimana tuh Pak? Dibukalah kitab al-hikam, ketemu di kalam hikam. Kenapa Allah memberikan warid, itu namanya warid, warid itu anugerah dari Allah, bukan bersamaan wirid. Supaya seorang murid tidak merasa dia mendapatkan warid karena wiridnya. Ya, jadi ini jawaban bagi yang sudah beramal selama ini, yang amalin sholawat ini, sholawat itu, pengen kaya baca wakia, ya. Kok enggak kaya-kaya? Kaya sih ya, kaya orang kaya. Tapi bukan kaya. Kenapa? Karena kita diberikan warid anugerah, bukan karena wirid itu. Tapi karena Allah memang ingin memberi. Kapan Allah ingin memberi? Di saat hamba sudah siap untuk menerima. Ya. Di saat hamba sudah siap untuk menerima. Jadi kalau dapat wiridan, zikiran dari guru, dari mursyid, amalkan aja. Maka dulu kita punya password. Masih ingat nggak waktu talqin kita bacain? Ilahi anta maksudi. Hafal ya, coba baca sama-sama. Ilahi anta maksudi matlubi. Ya Allah hanya engkau tujuan kami. Hanya ridomu yang kami cari. Allah ridonya apa? Ridonya sekarang gak dapat rasa. Udah ridho aja. Kan Tuhan kita bukan rasa. Allah sekarang ridonya, kita ini kemudian kalau zikir hambar. Ridho aja. Bukan berarti guru kita gak sakti. Kok gak ada rasa ya? Bukan salah guru, bukan salah siapa. Emang Allah lagi gak mau ngasih. kita datang nih misalnya nih ada yang datang bawa proposal ke Paman Birin udah 30 hari gak dikasih-kasih itu berani gak bentang Paman Birin eh Paman gua udah kasih proposal kok gak dikasih-kasih juga kok gak dibales berani gak gitu sama makhluk gak berani loh masa sama Allah berani dan berapa banyak orang ngomong sekarang saya sudah doa sekian kali kok Allah gak kasih itu hijab jadi doa itu sendiri bisa jadi hijab. Di saat doa jadi hijab, apa kata Nabi SAW? Ya. Man syagolahu, ada diskusi. Man syagolahu zikri ammas alati. Siapa yang sibuk dengan mengingatku berzikir kepadaku. Ammas alati sehingga dia tidak sempat bermohon meminta kepadaku. Aku Aku akan berikan kepadanya apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Yang meminta belum berterima kasih, karena dia bentak-bentak Allah. Ya, ada lagi yang ngomong, saya sudah sholat, saya sudah zikir, tapi kok nggak dapat kerjaan juga? Lo apa rusannya? Ya. Dia sholat, zikir di atas sajadah kalau mau cari kerja dia jalan di muka bumi Allah, itu dua hal yang berbeda. Jangan disama-samain. Apalagi yang lagi cari jodoh, ya lagi nyari jodoh duduk di atas jadah gak cukup, harus kemudian ngomong bersilaturahim, ya para jombloan dan jomblowati, selamat jomblo ya. Nah, hijab ini, kita ambil satu tadi ya. Kita ambil nih hijab, ini hijab zikir. Ini teman-teman, hijab yang sangat tebal sekali itu hijab zikir. Tebal sekali. Maka zikir itu banyak. Zikir itu sangat banyak. Tapi hijabnya hijab cahaya. Dulu waktu saya berhalwat 40 hari, kami diuji oleh guru-guru kami, mursyid-mursyid kami. Jadi disuruh zikir malam hari, 12.000 kali sekian. Besok pagi, nah, nanti dilihat ujiannya, besok pagi atau sore? Sore kita mau berbuka, nanti pada ngobrol, waduh hari ini saya ngantuk sekali, kenapa? malam tadi zikir 12.000 kali 7 jadi hijab gak tuh dia zikir 12.000 kali 7, itu cahaya tapi dia sebut zikir itu itu jadi gelap, namanya ujub ada lagi satu lagi wah, itu banyak amat zikir begitu saya belum sampai seribu itu sudah fana padahal dia ketiduran ngorok tau-tau udah subuh. Ketiduran disebut fana, tau fana ya. Karam, tenggelam dalam nama Allah. Enggak, dia enggak, enggak, enggak, tenggelam kok dia ketiduran kok, wah lu cemen baru nggak enggak, saya enggak, enggak, udah udah hilang. Udah fana. mas, ribu gak fanak, mas fana. kali Ada satu yang diam, yang diam ini merasa, gua diam aja deh. Kata guru nggak boleh pamer, ini yang paling benar. Dia merasa benar, maka hari itu nggak ada yang lolos, satu pun nggak ada yang lolos. Malam besok zikir lagi teruslah begitu. Adalah 10 hari, saya nggak tahu saya lolos atau enggak. Tuh. Kenapa bisa begitu? Ternyata iblis yang dulu namanya Azazil itu ahli zikir, dan saya udah sering membahas itu. Azazil berzikir berapa lama? 18000 tahun. Ada yang pernah zikir selama itu. Hmm? Kayaknya 18 menit sudah langsung fana. <laughs> ya. 18 menit zikir langsung hilang. Tahu-tahu sudah subuh, ya. Orang ketiduran disebut fana. Enggak. Fana enggak begitu. Fana itu ada yang diingat sebelum fana. Getarannya dahsyat sekali. Ketika kalimah itu sangat berat, baru namanya fana, kayak pingsan. Karena kalimah itu berat. Dulu Sayyidina Musa minta, nah ini kisah yang sudah sering saya bacakan, minta supaya dikhususkan kalimah. Tapi Allah cuma kasih, la ilaha illallah. Minta lagi ya Allah, khususkan dong. Apa kata Allah? Ya Musa, ini kalimah engkau timbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimah itu. Kolbu kita belum siap, masuk kalimah itu, pingsan maka zikir itu jangan hanya dengan jantung jangan hanya dengan otak, gak kuat itu yang membuat seseorang bisa hilang dalam zikir maka berzikirlah dengan kolbu kolbu sanggup menahan derasnya kalimat Allah ya, jadi sekuat apapun kalimat Allah itu datang, dia akan sanggup, tapi bergetar-getar nah, namanya ekstase, kalau bahasa orang kampus kalau bahasa sini apa ya, orang kalau zikir badannya gerak-gerak itu namanya apa Tahu nggak namanya apa? Orang Banjar nyebutnya apa? Hah? Mas, Masbuk, kira Masbuk sholat. Ya bolehlah, Masbuk atau Masbuk itu mungkin dari kalimat sabakol ridun ya, sabak. Kalau di Sumatera dulu di kampung saya kita nyebutnya jazab, jazbah, ketarik. Ketarik oleh kalimat itu. Ya bayangkan nih kalimat masuk ke bumi, hancur bumi. Maka dalam kacamata ma'rifatullah, jika ada longsor di suatu tempat, itu berarti Allah bertitah di bukit itu atau di tanah itu maka dia jadi longsor. Pasti ada asbabnya. Itulah makna Lau anzalna hadal qur'ana ala Jabalil. Ya, kalau diturunkan Quran ke gunung, hancur lebur dah. Ya. jadi di kolbu kita ada nama Allah satu saja dan istiqomah nama ini ditahan di dalamnya sampai mati itu nama lebih berat dari langit dan bumi nah, tapi ada satu rahasia teman-teman, sahabat-sahabat semua yang ditimbang itu amal. Jadi, nanti di akhirat ada namanya mizan, apa arti mizan? Timbangan amal, ya. Anggaplah ini timbangannya. Ini timbangan hanya menimbang amal. Kalau enggak amal, dia enggak timbang. Maka apa saja amal kita ditimbang. Yang gak sanggup ditimbang oleh Mizan ada. Kalimah Allah masih bisa ditimbang. Masih bisa ditimbang. Ini yang disebutkan dalam hadis Imam Baihaki. Ada orang bermaksiat sepanjang hidupnya sebelum meninggal dia tobat di tangan seorang wali. Meninggal. Sebelum mati, dia tobat. Dalam di tangan seorang wali, wali ini mengajarkan nama Allah. Maka dia meninggal, di kolbunya cuma ada satu modal, yaitu lafaz al Allah. Di riwayat Imam Tirmizi, la ilaha illallah, jadi ini gabung sama aja. Ditimbanglah semua amal buruknya, ditaruhlah di sini. Ternyata amal buruknya. Sepanjang hidupnya. Dicari amal baiknya enggak ada. Nyapa orang enggak. Ada orang nyapa dia, dia bilang, apa lo lihat? Hmm. Ada orang bantu dia bilang, yang so soaan gue juga bisa. Hmm. Malah nyuruh. Hmm. Lebih dari itu. Malah nyiksa orang dia. Enggak pernah baik ke pasangannya, enggak pernah baik ke anaknya, enggak pernah baik ke tetangganya. Semua orang dia sakiti. Tapi di hatinya gelisah, dia mengatakan ini gak bener cara hidup begini. Maka dia datang kepada seorang wali. Wali ini mengajarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah ditimbang, kira-kira kalau amal baiknya nih, ini kan baik nih. Gak ada isinya. Yang berat yang mana? Yang buruk. Ketika amal buruknya berat, malaikat azab sudah siap nikat dia dengan ikatan dari api neraka, ya udah siap nih tahu-tahu Allah berfirman, wahai para malaikatku, tunggu, buka dulu kolbunya, buka dulu dadanya, saya tahu ada sesuatu di dalam dirinya, dibukalah dadanya, ternyata jantungnya menyebut nama Allah, itu yang dia pegang sampai sebelum mati, kata Allah ambil itu. Ambil itu jantung, pindahin ke Timbangan Lebih berat mana? Lebih berat nama? Allah Maka yang sudah ditalkin beberapa bulan yang lalu, tolong diamalkan itu Walaupun 40 kali Ada sholat ya, Habis sholat, diam sebentar Istighfar, baca fatihah tawasul Yang kita mau nabi Apa gurus kumpul, cek saman atau siapapun ya, Yang jadi guru kita Lalu kemudian kita zikir sebentar Allah empat puluh kali aja. Kalau lagi sibuk tujuh kali, tapi pelan-pelan kita nggak cari angka di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini, yang kita cari adalah kualitas. Nah, ada yang nggak bisa ditimbang. Itu nama Allah masih bisa ditimbang. Apa yang nggak bisa ditimbang? Ilmu mengenai Allah. Makanya di dalam Al-Quran kita sering baca habis maghrib, Shahidalillahu an-nahula ilaha illahu wa Allah bersaksi dengan ilmunya dan para malaikat serta orang-orang yang memiliki ilmu, ilmu ini nggak dapat ditimbang oleh mizan. Jadi yang ditimbang cuma Amal, ilmu tidak bisa ditimbang. Oleh karena itu, surat Muhammad ayat 19, fa'lam أَنَّهُ لَا la ilaha illallah. Maka ilmuilah oleh ilmu, olehmu sebelum mengatakan la ilaha illu. La ilaha Allah masih bisa ditimbang, tapi ilmunya gak bisa ditimbang. Ini yang, ini yang jadi PR kita ke depan. Maka ilmu kita jalan pulang kepada Allah adalah mengenal siapa Allah itu. Itulah jalan pulang. Ya, itulah jalan pulang. Dan saya merumuskan dengan izin Allah dan isyarat dari guru-guru yang kita sebut Haikal Ma'arif. Haikal, Haikal Ma'arif itu artinya Haikal Ma'rifat. Ma kata orang Banjar apa? ilmu ketuhanan. Tapi ini enggak tinggi-tinggi amat ya. Ini ini yang tinggi cuma gayanya aja ya. Itu yang kita baca tadi. Haikal Ma'rifat. Apa bacaannya? Ahad Za Tullah Ahmad Ruhullah. Ini dia. Ya. Muhammad Muhammad ini, biasa yang dikenal itu Nurullah. Ini yang biasa dikenal. Tapi kemudian, ini boleh diganti dengan Habib Habibullah. Muhammad Nurullah inilah yang menjadi ilmu yang disebut Ma'rifat Nur Muhammad. Ma'rifat Nur Muhammad, ilmunya orang banjar itu. Dari zaman Datu Kelampayan sampai sekarang, itu yang diolah terus sampai sekarang. Barangkali itu rahasianya. Kenapa banyak orang namanya Nur di sini? Ya, mungkin tafaulan namanya, ingin dapat keberkahan daripada Nur Nabi Muhammad SAW. Ini tiga di belakang, di belakangnya masih ada satu lagi, Al-Mahdi Khalifatullah. Tapi tiga ini cukup. Ini disebut dengan Haikal Maarif. Boleh saya sebut dengan GPS jalan pulang. Ya. GPS. Begitu tulisannya. Peta map jalan pulang ini ini. Ahmadullah Ahmad Ruhullama. Karena Al nya belum muncul, enggak wajib dibaca. Tapi kalau nanti sudah muncul, karena sekarang sudah banyak yang ngaku jadi Al Mahdi, nggak? Dan Al-Mahdi itu remusnya satu, Zuriat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa jadi dari Banjar nintar ngaku-ngaku, ya, bisa jadi dari Pontianak, bisa jadi dari Jawa, bisa jadi dari Hadramaut, bisa dari mana-mana nanti orang. Pakistan sudah ada yang ngaku, di Mesir sudah ada yang ngaku, di Maroko sudah ada yang ngaku, di Indonesia sudah ada yang ngaku, di mana-mana sudah ada yang ngaku. Nah kalau nggak mengerti Haikal Marifat, kita nggak tahu yang mana sebenarnya. Petanya. Ya. Maka mencari al-Mahdi bukan mencari fisiknya. Hidungnya mancung, jidatnya lebar, seperti hadis sebuah daun. Itu nanti setelah islah baru ketahuan. Ada namanya islah. Al-Mahdinya dibenerin. Berarti al-Mahdinya sekarang lagi gak bener. Kita gak tahu dimana kan. Allah tutupin dimana, Allah rahasiakan dimana. Bisa jadi orang yang kita kenal selama ini, bisa jadi bukan. Yang penting zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi salam, abis ini kayaknya banyak nih zuriat nabi yang bakal ngaku nih, wah itu memancung nih, ya. Jidan lebar, waduh. tapi yang saya tahu para habaib itu takut ngaku habib aja takut, saya nggak pantas jadi habib malah itu ngomongnya. ini habib yang asli ngaku nggak pantas jadi habib gimana ngaku jadi pantas jadi al-mahdi. Uh, ini urayan ini teman-teman, sahabat-sahabat, semua yang hadir. ya Malam ini, ini jam 8 nih, Udah jam 12. Masih kuat? Serius? Beneran? <laughs> Kalau ya kita buka pintu pertama hijabnya. Nah, habis ini ada pintu pertamanya. Ini baru baru Haikal Ma'arifnya. Pintu pertama hijabnya, ini aja ya, oleh-oleh sebelum selesainya ya. oleh-oleh itu sudah kita praktekkan waktu kita talkin. Jadi hijab apa saja, apa saja? Jadi anggaplah kita akan menuju Allah. Maka banyak tangga-tangga di sini jualannya macam-macam sih untuk menuju kepada Allah Subhanahu taala. Pintu gerbang pertamanya di sini itu bernama taubah, tapi bukan seperti yang kita bayangkan, sofrullah sofrullah sofrullah bukan itu, At taubah, taubat, itu pintu hijab pertama, mau pulang kepada Allah ini pintu hijab pertamanya, taubat, apa arti taubat? Selama ini kan orang bilang, kalau sudah tobat, gak boleh maksiat. Maksiat itu gak boleh sebelum dan sesudah tobat. itu Salah itu kalau tadi. itu Kata kawan kita gimana? Kalau sudah tobat, gak boleh maksiat. Berarti sebelum tobat, boleh dong? <laughs> itu tipuan setan. Itu yang ngomong setan yang dipinjam lisan ustad. Ustadnya gak nyadar, dia lagi dipinjam. Karena setan itu mengalir di seluruh tubuh kita di pembuluh darah di lidah ini ada syaitan. Maka sebelum kita kajian kita wajib berlindung kepada Allah bertawasul kepada Rasulullah. Ini menurut saya loh ya. Maka kita diam dulu sebelum taklim supaya nggak darah kita ini nggak diganggu oleh setan. Ya. Apa kata setan tadi? Lewat dai yang kesurupan setan? ini maaf nih kalau ada yang kesurupan setan ya. Itu kesurupan begini lebih bahaya daripada kesurupan ngamuk-ngamuk. karena kesurupan begini kita bacain ayat dikelarin dalil sama dia. Kalau yang kesurupan, hmm, tinggal begini dikit selesai, ya bentar, paling lama satu menit dua menit beres. Tapi kalau begini bertahun-tahun dia bisa nggak beres. Apa kata dia? Kalau sudah tobat nggak boleh. Maksiat keliru begitu. Maksiat itu nggak boleh sebelum tobat, saat tobat, dan setelah tobat nggak boleh. paham ya terus kalau kita terjebak itulah cerita kalau saya melakukan maksiat dengan tidak ada iktikat bahwa itu halal, maka masih muslim, itu yang kita tobatkan nah, maka at-taubah itu maknanya adalah an nadamun apa arti nadamun Menyesal. Jadi menyesali sebelum nyawa berpisah dengan badan. Itu yang disebut nadam. Maka aslut taubah an-nadamu. Mengaku kepada Allah bahwa kita sudah salah jalan. Nah ini yang paling penting. Nadam itu menyesal. Besok terjadi lagi, itu urusan besok. Kan kita nggak tahu masa depan kita. Ada yang tahu besok? Besok taat atau maksiat. Ada nggak? Itu kan bagian dari ilmu gaib. Jangan kemudian berbicara yang gaib. Kita nggak tahu kalau Allah nggak kasih tahu. Mungkin nggak? Besok orang yang tobat malam ini maksiat lagi. Mungkin nggak? Ini kata kuncinya mungkin. Sebagaimana dia mungkin tetap taat. Benar nggak? kemungkinannya sama, maka Allah berikan di dalam diri orang ini namanya kasab. Usaha umum untuk memilih. Ini yang kita pertanggungjawabkan nanti. Ah, tobat itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan tobat ya. Tobat apa sambal? Bukan, nggak masuk tuh. Tobatnya banjar tuh. <laughs> yeah. Ya, tobat pertama apa? Tobat pertama. Kita kalau bahin tobat pasti dari dosa yang zohir, benar ya? Dari mabuk, zina, korupsi, mata jelalatan. Ya, yeah, ya yeah, Cuma gitu doang? Emang gitu doang? Terus Nabi kenapa masih tobat 100 kali? 70 kali. Apa Nabi jelalatan matanya? Apa Nabi korupsi kan enggak? Terus Nabi tobat dari apa? Berarti ada yang ditobatkan Rasulullah, bukan dosa yang zahir. Nah, maka tobat yang pertama kita boleh sebut taubatul awam atau tobat zahir. Ini awam. Tobatnya dari dosa yang zahir. Orang awam mengira kalau sudah tobat di bab ini sudah selesai, sudah suci. Maka jangan heran banyak orang awam ini sok suci. Banyak orang awam berani bentak kiai. Nanti di akhir zaman, ini sudah mulai-mulai, orang awam bentak kiai. Antum akan lihat gak lama lagi. Guru-guru kita, mu'alim-mu'alim -mu kita, kiaiki kita, habaib-habib kita nanti dibentak oleh mereka. Cuma karena beda politik, beda torikot, beda mazhab, beda faham, nanti dibentak. Bentaknya gak tanggung-tanggung, pakai takbir, soleh bener kan? akbar lah yang ditakbirin kiai, ahli wirid. Ya yang ditakbirkan seorang kiai yang di Allah sudah maha besar. Ya mantullah nama Allah itu. Imam Al-Syahrastani mengatakan kelompok teroris atau khawarij mereka itu merasa sudah sudah suci zahirnya. Mereka mau menjaga diri daripada dosa-dosa yang zahir ini. Tapi mereka tidak menjaga dirinya dari dosa yang batin. Maka ada tobatnya khawas. Tobatnya khawas dari dosa yang batin. Batin ini kita sebut, bukan kolbu ya, nafsiah. Nafsiyah ini saya sudah sering jelaskan, masih ingat kak? Karakter diri ada, diri yang cenderung kepada kebinatangan ternak, maka sifat nafsiyah yang muncul serakah. Bahasa kitanya tamak, bener ya. itu bahasa kita, apa bahasa harap tuh? Tamak, tomak ya, apalagi syahwat nah, itu. Itu nafsiyah bagian-bagian kebinatangan, kebinatangan ternak. Siang tadi kita puasa, apa yang kemudian sedang dididik di situ? Itu emosi, ya. Jadi dosa daripada emosi. Nah, ini yang kemudian lagi coba di, dibenerin. Hari ini masih emosi nggak? Ada komentar orang di Facebook di WA emosi, gak? Wah, masih belum lolos tuh, ya, Enggak, jangan ny balas," kata Nabi. "Jika ada orang mencacimu, syaitan mau ini soib. Ada orang nyerang kamu, ngata-ngatain kamu, tolong katakan saya sedang soib, apa arti soib sedang menahan ini semua, ini emosi, nah, ini namanya sifat." Sifat buas, emosi, prasangka. Coba siang tadi, walaupun puasa, pernah berprasangka nggak sama orang di depan kita, lagi naik motor, naik mobil, pernah ada. Tuh, udah rusak puasanya udah. Nggak diangkat, nggak diangkat, serius, nggak diangkat sama sekali. Kan puasa mau naik nih, tanpa hijab kepada Allah. Puasa itu gak ada hijabnya. Nah, ketika ini terjadi, ini menjadi hijab. Inilah hijab. Serakah, syahwat, emosi, prasangka. Nah, Ini hijab kegelapan. Ada hijab cahayanya di sini. Nah, hijab cahayanya gimana? Puasa nih. Teman kita di kantor gak puasa. Kita bilang, ahli neraka kau. Padahal kan kita bisa berbaik sangka, kamu sakit gula ya, kan bisa begitu, atau sakit gila, <laughs> ya, kan bisa begitu kan? Bisa, jadi bisa bisa dibalik. Kenapa kita nggak membaliknya? Yang paling berat kalau yang berbuka itu orang yang dianggap wali uh. Pernah nggak ketemu wali buka puasa siang hari? Uh, saya ketemu pak, itu saya sempat ragu sama dia tuh. Ini wali, yeah. Tapi ternyata teringat ada satu kalam yang dinukil Imam Sha'roni, dinisbatkan ke Abu Hanifah, tapi saya yakin ini bukan kalam Abu Hanifah. Kalau ada seorang muslim atau seorang wali, seorang mukmin berkata sesuatu melakukan sesuatu, harus kita takwil, maksudnya kita husnuzon kepadanya dengan 70 makna alternatif. Jadi kalau kita ngelihat, misalnya nih, lagi puasa. Terus teman kita jalan sama seorang perempuan. Yang menurut kita, mungkin waktu dia nikah kita nggak diundang. ah selingkuhan baru nih. Kita lagi puasa ya. Itu dulu, sekarang prasangka itu yang paling gawat adanya di dunia sosial, media. Sosmed. Nah, ada orang-orang atas nama Amar Ma'ruf Nahi Mungkar lalu membicarakan orang lain dan dia mengatakan ini bagian dari Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dia gak sadar dia sedang mengotori jiwanya dengan nyebut-nyebut kesalahan orang belum tentu orang itu salah ini mesti diingatkan umat harus diingatkan ada yang begitu gak? namanya tahzir, me-warning Udah jadi panitia kebenaran dia. Ya. Jadi yang dia tahzir berarti susat. Kalau dia enggak. Ya. Lupa sama diri sendiri. Ya. Itu terjadi bukan di orang awam. Pada ulama. Hati-hati. Di kalangan ulama. Itu terjadi. Atas nama membela kebenaran, dia kemudian melakukan kebatilan. Dan dianggap kebatilan itu boleh. Dianggap kebatilan yang dia katakan -kat itu, ya itu sebagai nasehat. <laughs> itu cahaya, ingin amar ma'ruf mungkar cahaya enggak? Tapi di dalamnya ada kebatilan. Kalau enggak belajar ilmu tentang hijab, enggak bisa memahami itu dengan baik. Gak dibimbing sama guru, maka bimbingan mursid itu gak boleh berhenti sampai sekarang. Walaupun saya sudah diijazahi, irsyad, saya masih punya mursid, dan mursid saya banyak. Kita ditegur bagian ini, ditegur bagian, ini. dan itu indah sekali ketika ada yang mengingatkan harus dibimbing rohani kita. Jadi, jangan berhenti punya mursid, ya, jangan berhenti sama sekali, mesti punya pembimbing rohani. Kalau berhenti, ya nanti ada, akan ada rasa-rasa itu muncul. Maka taubatnya khawas bukan saja dari kegelapan, ya, tapi juga dari cahaya. Lalu ada khawasul khawas. Inilah taubatnya Rasulullah. Inilah taubatnya para wali-wali Allah khawasul khawas tobat dari apa mereka di sini tidak udah enggak ada nafsiyah ya sudah tidak ada nafsiyah ya ini udah enggak ada nih di bagian khawas ini sudah tidak ada kecenderungan kepada nafsu udah enggak ada bukan berarti mereka tidak ada nafsu enggak nafsunya itu sudah tunduk di sana cuma ada kolbu ruh kolbu ruh jadi para khawasul khawas ini kolbu ruh dua itu aja dan sudah nggak ada di situ sisi-sisi kebinatangannya sudah nggak ada tapi dari kolbu ke ruh wah ini ada fuad Ada di situ look, ada di situ sir. Ini hijab ke sininya sudah 70.000, di sini 70.000 ya kalau dikali-kaliin semua jadi jutaan jadinya. Ya. Maka seorang wali-wali besar itu tidak mungkin mereka kalau nggak dibantu oleh Allah, tidak dapat syafaat Rasulullah, tidak bersanat kepada guru-guru wali Allah nggak mungkin bisa menembus ini kita mikirin satu aja udah berat, Pak. Ulama kita mengatakan la yalidu minal wali illa wali. Maka jika ada seorang wali, kalau dia punya murid pasti muridnya jadi wali. Pasti jadi wali. Gurunya wali setan, muridnya jadi wali setan. Berarti ya, jangan senang dulu tadi ya wali-wali apa dulu nih gurunya waliullah muridnya waliullah kalau perkataannya imam syakroni lebih dahsyat minal kalb kalb. gak lahir dari anjing kecuali anjing gak lahir dari ayam kecuali ayam gak lahir dari ular kecuali ular gak lahir dari seorang wali kecuali wali itu kata-kata kasar dari beliau ketika beliau sudah gergetan dengan orang-orang yang sok-sok wali kita ini nggak pantas lah dengan makkomat itu, kecuali Allah kasih dan Rasulullah beri syafaat. Semoga Allah kasih dan Rasulullah diizinkan beri syafaat untuk kita semua. Ya, ini aminnya kayaknya amin dah selesai ini ya. Iya, gimana? Udah cukup. Gimana pak? Dengan ngantuk belum? Ini tambah panas ini kalau diterusin sahur dalam hati jerit jangan jerit-jerit lah dalam hati ya lalu nabi ketika istighfar 70 kali itu istighfar apa? Level dua, istighfar dari kegelapan dan cahaya. Benar? Lalu Nabi, Nabi itu cahaya bukan? Nabi itu cahaya, beristighfar. Inilah yang disebut nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nabi itu cahaya, lalu beliau mengatakan inna hulayyuron wa ala kolbi sesungguhnya ada gairin di dalam kolbuku. Apa arti gairin? Gairin itu adalah lapisan hijab-hijab cahaya. Kalau Nabi nggak ada gairinnya, maka beliau bisa mabuk terus mabuk-mabuk dalam marifatullah. Gak bisa beliau ngurusin umat. Gak bisa beliau kemudian menjadi imam sholat karena kalau jadi imam sholatnya bisa panjang. Ya kita duluan kabur kali ya. Jadi Nabi kalau gak ada koin ini di kolbunya, masya Allah, itu sahabat-sahabat gak ada yang sanggup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Maka Nabi mengistifarkan itu. Astaghfirullah. Inilah yang dikatakan oleh Robi Atul Adawiyyah. Nah, silakan ini diamalkan nanti ya. Mungkin sudah pernah dijelaskan dulu oleh abah guru kumpul. Astaghfirullah fi istighfari. Coba baca. Astaghfirullah fi istighfari. Kalau digabung. Astaghfirullah fi istighfari. Ya Allah ampuni aku dalam permohonan ampunku. Ampunkan aku dalam istighfarku. Ampunkan aku di dalam permohonan ampunku yang tidak sungguh-sungguh. Ampunkan aku dari istighfar yang masih ada hijab di dalamnya. Nah ini, ini kalam yang beliau sampaikan. Robiatul ada ya. Nah inilah kemudian yang Rasulullah SAW katakan. Rasulullah SAW wasallam mengatakan innila astaghfirullah marrah aku beristighfar setiap hari 70 kali. 70 itu bukan berarti 70 bisa jadi banyak namanya litaktsir ya. Siapa yang tidak memulai jalan pulangnya kepada Allah dengan istighfar ini, maka dia tidak akan pernah berjalan dalam jalan-jalan thoriqah, maka mau sampai kapan dia akan Usul kepada hakikat, jadi mulailah menyadari diri, menyesali diri, mengakui kesalahan diri, datang sehina-hinanya kepada Allah, baru bisa zikir.